Assalamualaikum, family Welcome to the channel, you beautiful people. I hope you guys are having yourself a wonderful day and are as excited as I am. Check this out, guys. I got the Mr. Halal merch in the mail today, and I'm super excited. I got another hoodie and another shirt, and also I'm waiting for a ball of water and a mug. So I'm super super excited because this turned out really really good. If you guys want yours, check out the, the store. And I also wanted to share with you guys this cool new product that I started taking today. It's called Peak Meal. It's by Lean Factor. It's basically one hundred percent natural supplement. Uh, as you guys know, I'm working towards losing some weight and you know sleeping better. So this is inshallah going to help me. Uh, it helps to reduce uh, weight, uh, increase energy and stamina, drive performance, and also support muscle and strength. So do check him out their website is leanfactor.com i have it in the description so i'll keep you guys posted with my progress because today is the first day and i'm going to be taking it inshaAllah for about a month or so so uh with that said guys in today's video we'll be reacting to a tank that's been made by indonesia as well as turkey this video was suggested by liyus tiramarkaseh thank you very much for taking the time to send me a recommendation and a suggestion uh, the video is by lisama miltek and the link is in the description in case you guys wanted to check it out so inshaAllah we'll get the video in just a couple of uh, seconds and at the end of the video i'll share with you guys my observation and uh, reaction uh, so if you want to see that, then please stay until uh, the end of uh, the video and guys check this uh, check what i got Tikotak this is my favorite drink indonesian drink and today i just threw one in the freezer it's nice and cool and uh, in my room here it gets a little bit uh, warm which is uh, the way that i like it sometimes you know when it gets uh, too warm having like a nice cold drink um, is perfect and this like i said is my favorite indonesian drink so let's try it oh wow as always nice and refreshing as a little hint of jasmine tea has a mild sweetness and that coolness is just so refreshing i love it it's super super refreshing not too sweet and that jasmine is not so overpowering the tea is not like bitter everything is mild and smooth and that's why i love it uh, Tikotech, if you, you want to sponsor me hit me up guys i love your product and i'd love to uh, promote it if you guys know anybody at Tikotech, guys do let them know you know i love their product Alright guys. With well, that said now let's get to the video. <laughs> Alright guys, so the video is in Indonesian, but the cool thing is that they have English subtitles and I have that on on YouTube right now. Itu berapa kali dipamerkan baik dalam pameran industri militer maupun defile HUT Tank Harimau akan menjadi salah satu kendaraan tempur yang digunakan oleh TNI. Kendaraan darat dan telah melakukan pemesanan awal Tank Harimau sebanyak 18 unit beberapa negara lain juga sudah menunjukkan ketertarikan terhadap tank medium ini. Pada video ini, kita akan mengulas tank Harimau mulai dari sejarah kelahirannya, spesifikasi, sistem persenjataan, proteksi, mobilitas. dan oh, Amazing tank. Kita mulai dari sejarah lahirnya tank Harimau. Kemunculan tank Harimau berawal dari kesepakatan antara pemerintah Indonesia oh, dengan Turki wow. pada Mei untuk mengembangkan tank modern dengan bobot medium. Pelaksana program kerjasama ini adalah PT Pindad dari Indonesia dan FNSS dari Turki. Turki. Program perancangan dan pengembangan ini berlangsung selama 37 bulan dan menghasilkan dua prototip. Prototip pertama dibuat di Turki, sedangkan prototip nice. kedua dibangun di Indonesia. Tank ini bernama Kaplan Medium Tank atau Kaplan MT. Dalam bahasa Tunggu oh, wow. eh? berarti harimau, di Indonesia, tank ini bernama tank harimau, meskipun dulu sempat disebut sebagai tank harimau hitam. Tank medium ini direncang agar sesuai dengan kondisi medan di Indonesia. Dengan bobot separuh daripada tank tempur utama dan lebar tank yang lebih kecil, tank ini mampu melewati sebagian besar jalan dan jembatan yang ada di Indonesia. Bentuk dari tank ini pertama kali dipamerkan pada gelaran April tahun 2016 dalam bentuk model. Pada tahun 2017, prototipe pertama dipamerkan pada International Defense Industrial wow. Fair IDF 2017, sebuah pameran industri militer oh, yang diselenggarakan oleh Turki. Setelah melewati serangkaian uji kelayakan dan uji tembak pada akhir 2018, tank ini siap memasuki oh, produksi pada desain, 2022, Dengan adanya pengalaman dalam penggunaan dan terbang darat, maka tank Harimau telah benar-benar memasuki fase produksi. Selain Indonesia dan Turki, beberapa uh, negara di Filipina, Bangladesh, Bangla, Bangla, Brunei Darussalam, menunjukkan minat terhadap tank Harimau. Tank Harimau atau Kaplan memiliki bobot 20 ton. Panjang badan tank ini adalah 6,9 meter, sedangkan panjang keseluruhan termasuk meriam adalah 9,105 meter. Lebar kendaraan adalah 3,36 meter dan tingginya 2,465 meter. Tank ini dioperasikan oleh tiga orang, yaitu komandan, penembak dan pengemudi. Tank Harimau mengenai 9.000 meriam buatan Siam Belgia. Turet ini adalah turet seri kogeril 3000. Kogeril 3000 merupakan turet modular yang bisa dipasangi berbagai senjata. Mulai dari kanon 25mm, 90mm, hingga 105mm. Untuk tank harimau, turet yang digunakan adalah kogeril 3105. Angka 105 menunjukkan senjata utama yang dipasang, yaitu meriam kogeril 105mm. Meriamnya sendiri dibuat di fasilitas produksi CMA Defense SIS yang berlokasi di Perancis. Meriam Cockerill 105mm adalah meriam high pressure yang menembakkan peluru 105mm standar NATO. Meriam ini bisa menembakkan berbagai jenis amunisi kaliber 105mm. Juga bisa meluncurkan rudal anti-tank 105mm yaitu Valarik 105 yang memang diranjang untuk ditembakkan dari meriam Cockerill 105mm. Hmm. Dengan senjata ini, tank harimau uh, efektif untuk menghancurkan kendaraan perlawan seperti APC, tank ringan maupun kendaraan tempur oh, wow. Namun, senjata ini belum mencukupi untuk melawan tank tempur utama atau main battle tank dengan armor yang lebih kuat, kecuali jika dilengkapi dengan rudal anti-tank. Oh, Sufes so dilengkapi dengan stabilisator yang tetap menjaga arah meriam meskipun tank dalam keadaan bergerak. Meriam 105 mm pada Turritica 105 memiliki elevasi 30 hingga 40 derajat dan bisa diatur dengan mau, sesuai digunakan wow. urban warfare atau perang kota, karena meriam ini bisa diarahkan ke atas hingga elevasi Misalnya, untuk oh. sasaran di Kubah ini juga bisa berputar 360 derajat, so, elevated all the way and hit juga juga tower. Pengisian peluru dilakukan secara full otomatis dengan 12 amunisi berada di rak yang siap digunakan. Selain 12 amunisi yang berada pada rak di belakang kubah, terdapat 26 amunisi yang bisa disimpan di dalam kubah oh tank. Selain meriam 105mm, juga dilengkapi dengan senapan mesin koaksial. Senapan mesin koaksial adalah senapan mesin yang sejajar dengan meriam utama. Senapan mesin koaksial ini berkaliber 7,62mm. Namun bisa diganti dengan kaliber dua belas, tujuh mm. Jika diperlukan, di atas kubah bisa dipasangi senapan mesin sedang hingga berat atau oh, kubah kubah jukur, kubah. Kubah. Baik secara manual maupun secara rim. remote control. Pada turut ini terdapat pelontar granat asap. Granat asap ini oh, berfungsi kubah. untuk memberikan tabir asap untuk menutupi tank agar sulit dipetik oleh musuh. Defter sudah digunakan di beberapa kendaraan tempur di dunia, misalnya. Mm. That was the one that we saw the other day that actually didn't have the chains. That's smart the way that they've made it so you can put it on top of the bottom piece that has tracks or wheels depending on the need, right? It's crazy how they've like thought of so many different things, so thought grenade launchers and machine guns and smoke screens and how it's like dual. Transmisi ini adalah transmisi otomatis yang memiliki empat kecepatan maju dan dua kecepatan reverse. Interesting. Untuk proteksi, tank harimau memiliki armor dari baja sesuai standar setanak 4569 level 4. Armor ini mampu menahan peluru armor piercing hingga kaliber setengah mm. Level proteksi ini bisa ditingkatkan menjadi level 5 dengan penambahan armor sehingga mampu menahan tercangan peluru hingga 30 mm. Armor pada tank Harimau bersifat modular sehingga bisa diganti dengan cepat untuk mengganti kerusakan akibat terkena tembakan. Bagian bawah lambung tank berbentuk V. Bentuk ini bertujuan untuk mengurangi efek ledakan ranjau anti-tank yang meledak di bagian bawah. Dalam pengujian yang telah dilaksanakan, lambung tank ini terlihat wow, memiliki awak di dalamnya dan oh, oh, kecil terbang terbang untuk melindungi dari serangan oh, oh, anti-tank. <laughs> tank harimau bisa dipasangi dengan sistem proteksi aktif pada pameran IDF 2019 RPG dan tank adalah proteksi aktif like, ular it dan like, rudal anti tank things are getting crazy nowadays with all this technology. Like, look ini akan meledak dan pecahan logam yang menghancurkan rudal tersebut. untuk keamanan dan kenyamanan awak Tank ini memiliki proteksi kimia, biologi, radiologi, dan juga dilengkapi dengan sistem pendingin udara. Terdapat juga pemadam api otomatis yang terletak di kabin awak maupun di kompartemen mesin. Tank Harimau memiliki bobot tempur 30 ton. Artinya, bobot tank ditambah bahan bakar, awak kendaraan, persediaan mengisi, dan logistik pendukung lainnya. Jika ditambah armor tambahan, bobot tempurnya bisa mencapai 35 ton. Tank ini dirancang untuk bisa mencapai 70 km/jam wow. jalan fast. raya. Namun satu tank ini mampu dipanjang hingga kecepatan 78 km/jam. Kecepatan di medan off-road sekitar km/jam, tergantung kondisi medannya. Dengan bahan bakar yang ada, mampu menjangkau jarak km. parit maupun genangan air. <laughs> Untuk tanjakan, tank ini 60% slope, tanjakan memiliki wow. dengan 60% atau sekitar 30 derajat. Harimau juga mampu berjalan di permukaan hingga 30% atau sekitar 15 derajat. Parit hingga selipar maksimal 2 meter juga bukan halangan bagi tank Harimau. Tank ini juga mampu melewati rintangan teka lurus hingga ketinggian 90 cm. Tank Harimau juga oh, mampu tidak, tunggu, air 10, hingga 2 meter. 10. Hari harimau dilengkapi dengan berbagai macam sensor. dan no wonder, so untuk membidik tembakan. There's so many things that they had to make like, think about, brand there, smartphone thermal crazy. Jika karena satu dan lain hal, alat ini tidak berfungsi, masih ada backup. Alat bidik embersensi berupa direct view sight untuk penembak, komandan maupun penembak juga dilengkapi dengan direct view periskop <sighs> untuk melihat ke sana. They don't need to stick their head out of the tank. They got the power of the camera, the like sensors, robot titik di badan tank. Sehingga pengemudi tank, kalau sudah lebar, di sekeliling tank, baik di depan, samping, maupun belakang. Kamera ini berupa korek oh, gas, kamera dan kamera Selain itu. Terdapat laser recording di Android, di Android, di Android, di Google, di Android, di Android, This Android, has it. di di Android, di Android, di Android, di Android, di Android, di Android, di tank di Android, di Android, di Android, untuk komunikasi dengan unit lain menggunakan UHF which is uh, very, very high frequency and UHF which is ultra high frequency. sistem manajemen medan perang atau battle management system. Tank Harimau adalah tank yang memang dirancang untuk negara kepulauan tropis seperti Indonesia. Filosofi di balik kelahiran Tank Harimau di latar belakang ini, School basic specifically made for Indonesia. Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang dikelilingi laut, siapapun yang akan menyerang Indonesia harus mengangkut kendaraan tempur mereka lewat laut maupun udara. Tidak bisa dengan iring-iringan main battle tank seperti di Timur Tengah atau Eropa. Karena itu, bisa diperkirakan sebagian besar kendaraan tempur yang digunakan menyerang Indonesia di Matra darat adalah dari jenis kendaraan tempur berbobot ringan karena lebih mudah diangkut. Untuk itu, tank medium harimau sudah cukup untuk melipas kendaraan-kendaraan tempur ringan tersebut. Right? Kondisi Indonesia, kalau model luar negeri like, large tanks, guess, kondisi kondisi yang tidak mendukung so untuk kendaraan terutama. Yeah, lighter, easier to move around and even from enemy's perspective they won't Ini juga menghasilkan doktrin militer yang berbeda dibandingkan di Eropa atau Timur Tengah. Di medan terbuka, okay. semisal Eropa dan Timur Tengah dalam pertempuran matra darat, Cavalry Tank menjadi ujung tombak terdepan, sedangkan infanteri berada di belakangnya. Sedangkan di wilayah hutan-hutan tropis seperti Indonesia, sesuai semboyan Yudawastu Pramuka, infanteri berada di garda terdepan. Kemudian kendaraan tempur memberikan bantuan tembakan oh. dari belakang, baik tembakan langsung atau direct fire, maupun tembakan tidak langsung atau indirect fire. Crazy. Mariam mm pada tank Harimau. It's crazy how that cannon recoil and just goes back and untuk memberikan Look at tembakan. That. Karena filosofi Ooh. tersebut, tank medium ini untuk negara, -negara kepulauan tropis seperti Indonesia. Tidak yang juga negara kepulauan menaruh minat untuk membeli tank Harimau dari Indonesia. Sebagai produk PUAMN dalam negeri, tank Harimau tidak akan ketinggalan. <laughs> Namun untuk pasar luar negeri, tank Harimau harus bersaing ketat dengan tank sekelasnya produksi dari negara lain. Salah satu saingan terberatnya Korea. adalah K21105 buatan Korea Selatan. K21105 merupakan varian dari IFV K21 yang kemudian uh. dipersenjatai dengan meriam 105 mm. Meriam pada K21105 sama persis dengan tank Harimau, yaitu Cockerill 105 mm, sehingga daya tembak kedua tank tersebut sama. Tetapi Antara K21 dengan harimau memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tank harimau memiliki level proteksi yang lebih tinggi, namun proteksi ini harus hey, dihilangkan. K21 dan memiliki, dan memiliki kemampuan amfibi, tetapi perlindungan terhadap awaknya tergolong kurang karena masih mengandalkan armor dari aluminium alloy. Selain K21105, 105 tank lain yang sekelas dengan Harimau diantaranya Cian adalah vt atau VT-5 buatan Tiongkok. Tank berbobot 33 ton ini juga dipersenjatai meriam kaliber 105 mm. WPP-ender buatan Polandia yang berbobot 35 ton mengusung meriam dengan kaliber yang lebih besar yaitu 120 mm. Kendaraan tempur hasil kolaborasi Austria dan Spanyol yang bernama Escort atau Austrian-Spanish Cooperation Development memiliki varian yang dipersenjatai meriam 105mm. Varian ini bernama Escort LT-105. Dari Turki sendiri, selain FNSS yang bekerja sama dengan Pindad, perusahaan lain yaitu Otokar membuat tank yang bernama Tulpar. Tulpar awalnya adalah IFV dengan senjata kanon 30mm lalu dikembangkan varian yang dipersenjatai meriam kogel 105 mm sama seperti halnya yang... wow guys that's crazy and that's that's really cool and exciting to see that uh, collaboration between Indonesia as well as Turkey and soono they have thought of a lot of stuff in you know the tank being able to go over trenches and there's cameras and sensors and there's machine guns and so many cool stuff uh, in there so it's really really cool and you know that's basically perfectly made for indonesia because of the the climate and they're going to be selling it to uh, tni so that's awesome guys I, i enjoyed this video quite a bit so thank you very much for suggesting it and i hope you guys enjoyed it too if you did then please don't forget to like comment share and subscribe guys as always sir I say thank you very much shukran mercy please don't forget to check out the store if you guys want yourself some halal uh, merch as always guys